Pak dari mana Pak? Dari Jamblang. Dari Jamblang Pak. Jamblang ke Cipandil. Berapa orang Pak? Dua. Dua, dua orang. orang. Ini yang jual udangnya di mana nih? Jual apa? Udang. Udang di sebelah sana Pak. Di lalu, lalu, lalu. yang dekat panggung. Iya. Walau. Terima kasih ya. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Super. Assalamualaikum bosku, jumpa manin bosku kalau pacar juga bosku malam hari ini bosku kita lagi ada di Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Jelupun. Lagi melihat keadaan di Desa Tawang Sari, katanya besok mau diadakan lomba mancing ikan kakap pesertanya menurut ceritanya itu dari berbagai daerah atau berbagai wilayah dari Ada yang dari Semarang, Demak, ada yang dari eh, Indramayu, bahkan dari Jakarta juga ada. Kurang lebih pesertanya seribu pesertanya bosku. Jadi kita berada di Desa Tongsari malam hari ini lagi memantau eh, sebanyak apa peserta yang datang pada malam hari ini. Kita bosku, kita ikuti saja bosku. Jangan lupa bosku, like, subscribe di channel Pancar juga.